lalu kita balikkan ini kulit ini solesnya udah jadi elastis ya tidak gampang robek ini satu sama lainnya tidak lengket ya walaupun ditumpuk cara membuatnya 500 gram terigu segitiga biru Masukkan dua sendok makan tepung tapioca, kemudian diaduk-aduk. Masukkan air hangat lakam nah, nah, brutal membuat semua orang menjadi gempa terasa hanya hukuman yang dapat menghentikannya Walau halangan di tangan mementang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran terasa klik tak pernah berhenti sesuka hati terasa menjadi penawang mencari kitab suci terasa klik brutal membuat semua orang menjadi gempa di sini kita menggunakan air hangat agar adonannya gampang tercampur ya ini adonannya udah tercampur tidak berkumpal halus dan licin ya kemudian masukkan satu butir telur satu sendok teh kayu manis satu sendok teh garam masukkan susu kental manis setengah buku saja ini agar rasanya lebih goli tambahkan gula pasir dua sendok teh kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Di sini kita tidak perlu menyaring adonannya. Karena adonannya sudah licin ya, sudah lembut sekali. Karena kita memakai air hangat ya. Kemudian masukkan dua sendok makan minyak goreng. Kita aduk lagi. Oke okay, adonannya udah licin sekali dan halus ya Ini hasilnya adonnya licin dan halus tidak bergumpal ya Oke okay, ini udah siap untuk kita bikin dadarnya Ini kan kita biarkan lebih kurang 15 menit ya oke teman teman ini udah lebih kurang 15 menit ya kita sekarang akan mencetak bulio isolnya Di sini kita membutuhkan sedikit minyak goreng untuk mengolesi pendadarnya ya kita menggunakan pendadaran teflon seperti ini walaupun dia anti lengket tapi kita akan tetap mengolesi Pembelajarnya ketika kulit risolnya udah jadi, ketika ditumpuk dia tidak akan lengket ya. Lalu kita olesi dengan sedikit minyak seperti ini. Kemudian kita panaskan. Oke, udah cukup panas. Kita ambil 1 sendok sayur adonannya. Seperti ini Lalu Kita ratakan Seperti ini Kemudian Kita panaskan Lalu kita angkat Lalu kita balikkan. Ini kita bikin lagi. Lalu kita balikkan. Ini. Okay. Nah, kita balikkan seperti ini rasa ini kulit ini solesnya udah jadi